di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 Untuk peringkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan Maret Tahun 2022. Jika kartu per berkategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini di bulan Maret Tahun 2022. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan.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 Ace of Swords, ataupun satu pedang. Secara umumnya, Ace of Swords itu diartikan awal mula permulaan, menata, dan meniti kembali. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun. 2022 Namun, di sini disarankan kepada seorang Gemini untuk selalu menjaga kestabilan tubuh, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan dan kepada dirinya sendiri. Dan disini juga digambarkan bahwasannya seorang Gemini perlu mengkontrol istirahat yang dimana sini akan membuat kesehatan semakin membaik. Dan untuk kartu super energinya adalah kenaik opsi. Secara naik kenaik opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri. Dan disini menggambarkan kesehatan seorang Gemini tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Maret tahun 2022. Namun di sini disarankan kepada seorang Gemini untuk menjaga istirahat, jaga pola makan, menjaga pola kehidupan yang sehat, yang dimana selalu didukung, dimotivasi, dan didampingi oleh pasangan, didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, Death. Secara umumnya, Death itu diartikan transformasi dan perubahan. Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Gemini di sini menggambarkan, Transformasi perubahan kesehatan akan didapatkan dan dirasakan oleh seorang Gemini apabila sudah mengontrol kesehatan, menjaga pola istirahat, menjaga pola makan yang selalu didukung, didamping, dimotivasi oleh pasangan, yang dimana di sini seorang Gemini akan mendapatkan kesehatan yang semakin bagus dan semakin bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah Six of pentakel ataupun enam koin, secara umumnya six open itu diartikan kondisi berkecukupan, bahkan bisa berbagi kepada orang lain yang membuat pintu meski semakin terbuka, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 mengalami peningkatan Yang dimana sini digambarkan keuangannya kondisi berkecukupan, kondisi nyaman, kondisi stabil Yang dimana juga di sini seorang Gemini akan suka berbagi kepada orang lain Orang yang membutuhkan kepada orang lain, orang-orang di sekitar tanpa pandang pilih bulu Yang dimana sini akan membuat pintu resmi akan semakin terbuka Sehingga di sini keuangan seorang Gemini akan semakin meningkat dan meningkat lagi Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Gemini, seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Gemini akan semakin meningkat di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Gemini sudah berbagi kepada orang lain, orang yang membutuhkan dalam kategori orang tua yang dimana di sini membuat pintu rezeki akan semakin terbuka dengan doa dari orang-orang yang ia bantu, yang dimana juga di sini seorang gemini akan mendapatkan aura yang positif dari orang-orang yang ia bantu yang akan berdampak positif kepada kehidupan. dan jika kartu date kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang gemini di sini menggambarkan transformasi perubahan keuangan akan dirasakan oleh seorang gemini di bulan maret tahun 2022 yang dimana di sini dengan terbukanya pintu rezeki yang dimana juga di sini dikarenakan seorang gemini sudah membantu orang lain yang akan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi dan untuk kartu-kart pekerjaannya adalah two of one, ataupun dua tongkat secara umumnya two of one itu diartikan dua tindakan satu lakukan dan satu tinggalkan dan disini menggambarkan karena pekerjaan seorang domini di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang sangat jauh yang dimana sini digambarkan Seorang Gemini akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang lebih bagus lagi Yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi Di sini juga digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus Yang dimana di sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Gemini akan membuka sebuah usaha Yang dimana usaha miliknya sendiri Yang akan mampu membuat kehidupan finansial karir lebih bagus lagi Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One, secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan, karir pekerjaan seorang Gemini mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana selalu didukung, didoakan, disupport, dimotivasi oleh pasangan, didukung, disupport, dimotivasi oleh keluarga, yang akan bertampak positif kepada karir pekerjaan, sehingga di sini seorang Gemini mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus, Mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang lebih bagus dari pekerjaan yang sebelumnya, berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendokar finansial keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartun debt kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Gemini di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan perubahan karir, perubahan pekerjaan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 selalu didukung di disupport dimotivasi didoakan oleh pasangan dan keluarga demi sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of cup itu diartikan kita dapat membuat kita secara umumnya nine of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan dan tidak membandingkan pasangan dan di disini menggambarkan Hubungan asmara seorang gemini yang sedang berpasangan akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus, akan mendapatkan yang dimana di sini disarankan kepada seorang gemini yang berpasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain, menerima kekurangan pasangan yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang harmonis, yang lebih romantis dan yang lebih bagus lagi. Dan kepada seorang gemini yang sedang single disarankan untuk menerima satu kekurangan seseorang yang dimana di sini menatap sisi kebaikannya yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Seorang Gemini yang sedang single bersama orang tersebut, serta di sini mulailah membuka pintu hati untuk menerima seseorang di dalam hati yang akan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri, dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang Gemini akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang selalu didoakan oleh orang tua Gemini, orang tua pasangan Gemini, yang dimana di sini disarankan kepada seorang Gemini untuk menerima pasangan apa adanya, tidak membandingkan pasangan dengan orang lainnya akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya serta disarankan kepada Gemini yang sedang single untuk menerima dan mencoba membuka pintu hati yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya sendiri dan jika kartu deck kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Gemini di sini menggambarkan transformasi perubahan hubungan asmara akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 dengan doa dukungan dari orang tua serta orang yang lebih tua dari Gemini sendiri yang dimana sini disarankan seorang Gemini yang sedang single untuk mencoba membuka pintu hati dan disini disarankan tidak membandingkan pasangan serta menerima pasangan apa adanya dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini itu ada di angka satu